Ya, ini kita udah sampai di Asakusa Donkusen, Donky nah, itu 24 jam, alhamdulillah aku dapet hotelnya di daerah yang rame ini, nggak kayak di sebelah sebelumnya. Ini tuh kayak Roku Broadway gitu, daerah-daerah. Kalau -daerah di Jakarta semacam pasar barulah. Ya. Nah, itu tuh mall, ada Uniqlo. Nah, aku pengen masuk dulu ke Doni Oke Ini tuh tax free ya. Iya. Yeah. Di sini tuh banyak turis, guys. turis deh banyak turis. Jadi ada orang Anyama seolah pokoknya. Oh my god! Wow! Nih harga segitu. Ya kalian rupiahin aja lah sendiri berapa kurang lebih. Manges. Hmm, Ah, ada aku pengen cari buat mama aku hmm, kayaknya di bawah tuh bahan makanan deh Kayak kacang-kacang gitu aku nggak tahu nih ini aku. Kit cat terus terasa pistachio aku udah nggak mau beli makanan lantai gitu guys beli QOT nya gede sih cukup lumayan dan lengkap juga masih cari cari nih terus ada beberapa mainan-mainan anak juga guys Tuh. Nah, dan QOT lumayan lengkap sih dari mulai kaos mainan semuanya ada Uh, dan peralatan-peralatan belajar ya alat tulis ktk aku rasa di, di sini lengkap hmm. thank you Nori, Mary. ada semua mainan harganya lengkap lah alat alat olahraga ini hmm, mengungkap mengungkap gengs gantungan ya, pokemon mengungkap magnet magnetan yang ini untuk tas dan ada koper sama mainan juga aku juga beli tas ini guys adidas nih sekitar 900 ribu whatever lah nih ada beberapa tas-tas juga dan ada beberapa koper kalian mau tahu nggak ini tuh buatan indonesia guys orang-orang di -orang jepang ini ternyata produk-produk hmm, buatan indonesia tuh ternyata dipakai sama mereka dan kenapa orang-orang indonesia tuh suka malu sama nah, buatan-buatan nebringnya sendiri ini udah ketemu kaos sama tas tas bani-bani mau buat oleh-oleh nah guys, ini di donjotnya juga ada beberapa barang-barang juga ini kayak ini tuh kayak second hand gitu yang masih-masih bagus. Tuh, harganya. Ada beberapa barang untuk second hand. Juga Foundation Wipit Town. Gitu ya Ini harga-harganya. Hmm, kalau kata aku, kalau emang ini barang second hand menurut aku ini masih mahal karena tadi aku habis dari gotem tembak itu harga barunya premium outlet enggak semahal ini tuh balance kiris hmm. masih mahal guys exchange Oh, di sana ada coach, kita lihat ya. Ini ada jam tangan Aku belum ketemu sama hasil op oh, lumayan mahal. Ini ada pura dan mau macam. make course kos dis sekitar segini dan ini ada beberapa kacamata juga ada pena ada, -ada gas enggak tahu ini baru atau enggak tapi enggak ada Gitu ini bungkusnya, eh, Hai tuh Hai ada kalau ada beberapa beberapa kartu aksesoris ndak ceket juga dan lumayan lengkap guys ada beberapa sepatu juga sandal juga uh, aku sih lagi pasti megadonki Osaka itu lumayan besar ini ada sepatu-sepatu juga 20.000 yen ada ini juga sekitar tiga ratusan ribu curiga net in Indonesia guys wow. ada Nike <tuh> mantap sih ada untuk cash-cash handphone lucu. dan di sini jual alarm ada mic, ada kacamata juga, blue light. Nggak masak ya. Kayak di Indonesia ya kurang lebih. Ada tali tas juga. Tokyo Longso. 10 ribu yen. Hmm. Ini aku tulisannya, aku ada aku langsung. Ada power bank. Ada <susuk> jeans. Ada supreme sekitar lima jutaan ada lebihitung ini aku udah lagi mau bayar terus antri banget guys karena semua orang antri dan tax free pembelian untuk pakai paspor karena lumayan ini antreannya panjang banget sampai ke belakang udah malam aku juga udah ngantuk kebetulan di sini udah jam sekitar jam 12 banget, dua belas lewat antri banget guys tuh buat reading text free